bang hai orang tak datang ni saleh eh anda dah datang gelek aku di rumah orang gelek rumah gelek pelir Boleh fikir kena apa lah. Kejari campaklah banyak-banyak. Sudah banyak. Bau petik tu. Hmm. Bau dia ha. Aduh, ya. Tak sempat kesat tu ya. sok yang benar tu. Habis sekolah habis, Rang.